oh jahat sekali, aku mau belakang belakangnya udah merah sih ya ini ya. minum ya Oke. ya, ada bunyik ya? <SILENCIO> <SILENCIO> aduh ya bagi wawwaj yang gorengannya gimana <SILENCIO> tadi <ternyata> tempat aku? <SILENCIO> <Hah>? oh, ya. <SILENCIO> ambil yang di gorengan, tutup semua yang depan SMA atau enggak? enggak, enggak itu yang enak, enak itu enak. Nah, jadi nih bang jadi pertanyaan, halnya kemana pertamanya bang? tidur nih, -tidur tidurnya nih bang tidur bang tidur, aduh? Kan? udah? Hmm. tinggal naik resah hmm. habis itu udah jalan udah tinggal kita ambil potongan-potongan yang iya bang yang jalan Oke kita ngebedain bendal ini, nge aku cekin di panting Itu penyempat saya sewaktu uh. habis sahnya hmm. pakai itu oh. Nomor Itu bisa Manalah konsep dari itu kan Gak jelas konsepnya. ini Gak jelas ini kan sebenernya Yang mudah. Yang penting ngisi Pokoknya loh. nanti lah Yang aku minta Mas J.O. nya juga ada yang tak Sam Salman, kami sama istri oh iya Sam Sali iya sama Salman sama Bapak, iya. istilahnya Kaktu dia berusaha, Aduh, Ada juga ya. <tuk> <tuk> Habis. Habis. Habis wartas. Habis wartas. Jadi, untuk video berikutnya, atau video -video? berikutnya itu nah, bisa. -gul itu, ya, ya. Udah, udah bisa hmm. buat lah dua ini kalau ya. pas ini e kalau semuanya e gak satu satu aku besar permasalahan lagi pak lagu ini ini iya pak satu album itu Gak boleh, gak boleh band, ya. karena nggak boleh nggak boleh beda karena itu enggak aja si nice apa namanya musik lens, apa, apa digital aja oh. pulang eh. lagi kalau di ya nah. ya. ya. e, ya. ya. <laughs> nah, dia semua sistem itu satu day itu satu lagu cukup satu lagu kalau kita kita ngecek cuma satu lagu itu betul eh, kan ada itu sama nah jadi ambil Pak, ayo dulu. Aku udah Ya. Ya, sini. Ya, udah benar, ayo. kau ucapkan ya, Kepadaku Ay, ya, ya, ya. tak pernah ku rasakan datang rasa rasa tak Vai-tepisan, dan lelah, <laughs> lulah Tidaklah avrock... Am jest yained Masyami badai Kau di kon nih. Iya, orang di. guys, shalat dulu kita gas ya anak ber